Halo Sobat Abah dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Di video kali ini, Abah ingin coba mengulas tentang sesuatu yang masih menjadi tren hingga saat ini Yaitu tentang pandemi Corona Tapi Abah gak akan bahas tentang corona ya Karena itu bukan bidang Abah Abah akan coba ulas pandemi Corona ini kaitannya dengan apa yang menjadi pesan Abah sehari-hari yaitu di dunia pendidikan, khususnya di dunia persekolahan Tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Biar lebih afdol Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya Check it out! Oke, anak-anak, dikarenakan ada wabah virus corona, maka pembelajaran sampai dua pekan ke depan diliburkan. <laughs> Kalau di antara sobat sekalian ada yang merasa jengkel atau kesel dengan reaksi anak-anak seperti itu, yang mendapatkan libur di waktu pandemi corona ini, sabar-sabar. kalem, namanya juga anak-anak, wajar. Pemikiran mereka itu, apalagi yang masih SD ataupun SMP itu masih sangat sederhana. Sama kayak abah dulu. Abah juga dulu lahir nggak langsung segini-gini. Abah juga kecil pemikirannya nggak langsung secanggih ini. Dulu juga abah kalau mendengar ada tibur di luar tanggal merah, nggak peduli apapun itu alasannya, misalnya karena gurunya ada rapat, atau karena ada kegiatan sekolah insidental, atau karena gurunya rapat lagi, atau karena ada bencana alam, atau karena gurunya rapat lagi, atau karena misalkan kuncinya ketinggalan di satpam dan satunya lagi mudik Pokoknya, apapun itu alasannya Ketika ada libur di luar tanggal merah Itu adalah kebahagiaan yang sukar sekali untuk diungkapkan dengan kata-kata Dan begitulah anak-anak Simple, sederhana dan apa adanya Tugas kita, guru, orang tua dan juga seluruh masyarakat yang peduli Kita harus menguruskan pemikiran anak Karena sesungguhnya Libur di masa pandemi seperti ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan Dalam masa pandemi corona ini kita dituntut untuk melakukan social distancing Walaupun sebenarnya abah sih lebih senang menggunakan istilah physical, physical, physical. physical distancing Nah itu physical distancing Ya abah lebih suka menggunakan istilah physical distancing Kenapa? Karena kalau social distancing itu ada kata sosial, konotasinya, ada interaksi dan komunikasi Seolah-olah kita itu juga membatasi yang namanya komunikasi dan interaksi Padahal kalau kita hanya melakukan physical distancing Kita itu hanya berpisah jarak saja Kita masih tetap berkomunikasi satu sama lain Itu yang harus dilakukan dalam masa pandemi corona seperti ini Komunikasinya bisa dilakukan dengan cara apapun Misalnya dengan memanfaatkan media sosial Ya Kita bisa pakai misalnya WhatsApp, Twitter, Facebook Instagram, Telegram, surat, sandi Morse atau semapur barangkali. <SILENGALENCIO> Pokoknya apapun itu, yang penting kita masih tetap berkomunikasi. Jarak boleh terpisah, tapi hati dan jiwa kita harus tetap menyatu. Jauh di mata, dekat di medsos. Hidup para medis Indonesia. <SILENGALENCIO> nah, jadi hidup para medis ya. Nah, tapi memang iya. Abah di sini juga sekaligus ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat para medis Indonesia, petugas medis Indonesia yang sudah bekerja tak kenal lelah membantu dan menolong seluruh pasien, seluruh masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi Corona ini. Walaupun kita tahu ya, yang namanya tugas untuk menangani virus Corona seperti ini, pandemi seperti ini itu resikonya besar. Mereka yang mengenangani kasus ini, para petugas medis juga punya potensi untuk tertular oleh virus tersebut. Dan terbukti, ternyata memang ada beberapa kabar yang menyebutkan bahwa beberapa petugas medis itu akhirnya meninggal dunia karena tertular oleh virus corona ini saat mereka tengah melaksanakan tugasnya. Salut dari Abah untuk petugas medis Indonesia. Kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya. You, the real hero. You are the real hero. Pakai ar dong. Oke, okay. you are the real hero. Oke okay, sobat sekalian, balik lagi. Sampai mana tadi ya? Ya, tentang apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi corona ini ke dalam kehidupan di sekolah. Kita akan rinci, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, sekolah dirumahkan. Pada intinya, untuk memutus rantai penularan dari virus corona ini. Maka kita dianjurkan untuk melakukan namanya physical distancing Dan kita semuanya tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan berkerumun Jadi menghindari kerumunan Salah satunya adalah seperti yang ada di sekolah Di mana sekolah itu kan banyak orang berkerumun Mulai dari murid, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah Sampai ke pedagang, tukang cilok, tukang sireng, tukang baso Ataupun ada orang yang lewat Apapun itu Pokoknya setiap yang ada kerumunan itu harus dihilangkan. Makanya sekolah harus dipindah tempatkan. Tapi masalahnya pembelajaran harus tetap berjalan. Makanya pembelajaran itu tetap berjalan tapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan ini berlangsung awali dengan dua pekan dan kemudian berlanjut dengan dua pekan episode kedua dan sekarang sudah masuk dua pekan episode ketiga bahkan sudah masuk yang namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Entah sampai kapan ini akan terus terjadi. Yang penting pokoknya selama pandemi ini masih berjalan, selama ini masih belum usai, pembelajaran pun tetap tidak boleh terhenti dan dilakukan dengan cara di rumah. Yang kedua, diberlakukannya PJJ. PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Karena siswa tidak berada di sekolahnya, dan kita tidak bisa melakukan tetap muka dengan siswa, maka pembelajaran dilakukan dengan cara jarak jauh. Dengan adanya PJJ ini, siswa maupun guru itu dituntut untuk bisa membiasakan diri menggunakan teknologi informasi. Syukur sebenarnya, ada hikmahnya. Bukan berarti syukur ada corona, tapi ada hikmah di balik corona ini. Sebab apa? Ya mungkin... Orang-orang sudah banyak mengenal ya, termasuk guru tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi. Tapi mereka belum terbiasa menggunakan itu dalam sehari-hari. Nah, makanya dengan adanya PJJ ini, siswa dan guru termasuk juga orang tua dan beberapa orang yang mendampingi pembelajaran anak itu dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi seefektif mungkin dan sebiasa mungkin. Yang ketiga, orang tua ditibatkan dalam proses PJJ ini kenapa orang tua mesti dilibatkan sebab guru tidak bisa 100% memperhatikan bagaimana PJJ yang dilaksanakan oleh siswa dari rumahnya masing-masing ya misalnya dalam tugas-tugas kegiatan kebiasaan jadi anak-anak itu dalam masa libur pandemi corona ini selama sekolah dirumahkan ini selain dituntut untuk melaksanakan tugas akademik secara jarak jauh Anak-anak juga dituntut untuk membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas di rumahnya. Misalnya seperti menyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Nah, untuk memantau kegiatan seperti itu, guru tidak bisa 100%. Karena yang bisa guru pantau itu kan yang hanya ada di layar kaca. Kita nggak tahu selebihnya. Siapa yang tahu kan? Barangkali si anak cuma ambil sapu, jekrek, foto, simpan ambil label jekrek foto simpan ambil piring kotor jekrek foto lempar nah makanya pendampingan orang tua itu sangat dibutuhkan supaya pemantauan terhadap aktivitas murid itu bisa berjalan 100% dari sisi guru dan juga dari sisi orang tua di masa yang seperti ini yang paling repot itu guru kenapa? karena guru juga kadang-kadang berangkat sebagai seorang tua orang tua maksudnya begitu jadi, dia itu harus memantau kegiatan PJJ muridnya secara jarak jauh. Sekaligus, dia juga harus memantau, mendampingi kegiatan buah hatinya di rumah dalam melaksanakan PJJ untuk sekolahnya. Itu dobel kan? Belum lagi, cucian lumpuh, kiruhin tak beas-beak, kopi lodes, gula habis, budak gede, mentah jajan, budak letik mentah gendong. Belum lagi, suaminya. Kenapa? Mah... Nah, hayu atuh. Tapi ya itulah guru. Yang keempat, UN dihilangkan secara prematur. Penghapusan UN sebenarnya sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari ya. Itu sudah jadi isu lama, tapi mulai mencuat lagi pada masa pemerintahannya Menteri Pendidikan Nadi Makarim. Bapak Nadi Makarim itu rencananya ingin menghilangkan UN, nasional itu pada tahun depan 2021. Tapi mungkin karena berbagai pertimbangan akhirnya karena adanya pandemi seperti ini UN harus dihilangkan secara prematur. Dan karena prematur pasti tidak berjalan mulus seperti layaknya kelahiran normal, ya kan? Dan buktinya ada juga ya di kalangan siswa yang merasa seperti itu. Sebab mungkin di antara mereka ada yang merasa senang karena UN tidak dilaksanakan. Uh, bebas UN. Tapi Abah yakin sebagian lagi akan ada siswa-siswi yang merasa kehilangan. Kenapa? Karena masa-masa akhir sekolah itu biasanya masa-masa yang sangat indah, sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Tapi gara-garanya ada pandemi ini, mereka harus kehilangan masa-masa akhir sekolah yang mungkin akan menghilangi kesan yang seharusnya bisa mereka dapatkan dari awal sampai akhir mereka bersekolah. 5 angkatan 2020 sebagai angkatan yang spesial siswa di angkatan 2020 ini menjadi angkatan yang spesial tapi nggak pakai telur khususnya mereka yang dalam posisi menjelang akhir kelas 6 kelas 9 ataupun kelas 12 mereka itu adalah angkatan-angkatan di tahun 2020 yang terombang ambing, terseok-seok menggantung dan akhirnya mengambang untuk arah mereka boleh senang karena nggak ada UN Gak ada ujian Sekolah gak efektif Libur panjang Tapi diantara mereka bahkan kebanyakan Bahkan mungkin semuanya Akan merasakan satu momen yang hilang Mereka akan merasakan bahwa Ini apaan sih Kok akhirnya jadi begini Gak happy ending Intinya mereka itu adalah siswa-siswa spesial Di tahun 2020 yang Akhirnya tidak dapat merasakan Masa-masa akhir sekolah yang Menyenangkan yang penuh dengan kesan Yang penuh dengan euforia Yang akhirnya mereka tidak berjalan Selayaknya siswa-siswi yang normal Seperti pada umumnya Ya tapi setidaknya Ini bisa jadi bahan cerita Buat anak cucunya kelak Oke sobat-sobat sekalian Itu barangkali yang bisa Abah sampaikan Mengenai bagaimana aja sih Dampak yang ditimbulkan Dari adanya pandemi corona ini Kependidikan bukan secara general, ya, tapi ini lebih kepada lingkungan sekolah di lapangan, lebih khusus lagi ke yang Abah rasakan secara langsung. Kalau misalkan dari sobat-sobat sekalian masih ada pengalaman lain, masih ada masukan-masukan lain atau kritik dan saran, silahkan isi aja di kolom komentar, ya. Intinya, ya, setiap apapun yang menimpa kita semua itu pasti ada hikmahnya. Untuk posisi sekarang sih, lebih baik kita banyak-banyak doa aja. Mudah-mudahan badai corona ini segera berlalu. Amin. Oke, okay, thank you terima sekali untuk sobat-sobat sekalian. Buat sobat-sobat yang belum subscribe channel ini, sekali lagi Abah ingatkan silahkan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Ya, rafdol. Dan, segitu dulu aja lah ya video dari Abah untuk kesempatan kali ini. Hatur saya untuk segala perhatiannya. Tonton terus video-video Abah berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.